dikuat-kuat nih saya dikuat-kuat nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Dini Artir nah Dini Artir sekarang mau kasih tahu ya mau ngemir Mil udang ya, udang apa ini? Udang Jepang apa apa? Apa yuk, Karaniki? orang apa ki? kali aku, laliuha, ulayu laliuha neng Hongkong. Apa ya lali aku? Laut, udang laut, yang paling besar, udang laut kayak gini loh. Wow, mantap guys! Wow, hmm, selamat oh, daging, selamat daging. Ini sama sayur Cuma ngemil ini aja udah penyang Dingin-dingin Enaknya ngemil ya Bareng teman-teman Yuk ngemil bareng-bareng ya teman-teman Ngemil udang Udang laut ya yang besar hmm, Yummy yummy nah ini udah nyawa kakinya banyak kayak ular kayak ular nanti penak kalau rasa bingung berarti kayak tapi nu mau ditutup tutupnya hmm mantap guys enak berarti Ini sama wortes abe kayak juga berarti saya uciu kudu uj, ya? buka uji ya, kah, kudu uji aku ini, itu total nengko paiting hmm. malam juga lo, oh iya, kah, mana kok, urang. orang, orang laut, mana itu baru suita kowe sekarang, ini kui jangan Foto satu kilo, kalau Indonesia, Indonesia saya rapi. Ada udah ada Dewi Ayong, Itu apa? Itu apa? Ini ke ini ya selada air. Iku air apa? enak salat-salat Hmm, hmm apa kena. Hmm. dengan gula ini. mau cuy tas ketemu mama, mau tak omongin di pasar, kok tak telepon lagi Nanti hmm. Ada matamu neng neng, Orang Aku oh, si. Mana hmm. ma nih nggak kelat aku. kamu yuk kelat ah kelat pangan kelat <laughs> kaloletnya kelat, rapi kalau telat ya tapi kisauan sini mau Ditinggal tinggal sawan-wan lah dia gindal-gindal karena orang ini paling ngelatih mati nih enggak, kadang enggak samsin yang mati bisa kelenjak kentang dikisik se cepat, setarap warganya gak ya, mulu Aku ngerasa tuh kok gitu. ya. amun Kak. lebih murah. Loh. Lugi ya. Iya rugi tra Nah, ini numpuk tot. Aku bayar ngene catrian. Hah? Dia luar negeri itu ya. kenapa hmm. hmm. Pertama orang-orang desa itu so murah ya. tahu masak Lagian bugang gelap, nah misalnya tahu, Nggak tahu kita tahu nih, Asem. <laughs> Yang ini, mm. tuh orang. Telatannya hmm. ini, enak, enak gila! Kita tinggal, aku senang belum? Belum, aku lah. Belum, belum, kayak karuan. Jeker, hmm. halo, kan? ceker pentol, sumen campur lu <tuh> Nah, suh, nggak keturah turah di minggu, aku kok pingin yang gawe, nggak aku, mau <tuh> nah. macam bukan Muka minyak apa kamu? cima oh. mendewi wijen, mendewi hmm. kan jen mendewi ah. jen aku ratu aku ratu aku ratu buah gak mangan sayur gak mangan mangan buah tapi yo gak tak semangat gimana macam dingin nggak sih sayur makan cari rumangan di mana gonta ganti karena kemana nih cari Ima sik so, tok ya. Cet ya, bol. Hmm. Nane tapi nondo makasih. Taruh bae teko pake. Hmm. Kanun talo, montaluan ngedit ngono. mbak sekolah Mba e. Mba Mba aku pertama gedang, Kemarin, sing gak ya. maringo aku, hmm. aku waktu umba pon tak cepet-cepet dicetik Bang Bamo. Bamo juga hmm. gak. Yeah. Yeah. Hmm. Hmm. Mari barang perang e, oh, mm -hmm. ]kan, Peran depan terulung pulang cukup-cukup perang depan. Buang itu Oh, mm -hmm. Jadi, long, sepanjang hari ngono mm. di hmm. nah, Ngomong aku ke ya, ngomong Balik ke Neng restoran gini kian, larang tapi tidak piring. Neng halunya hmm. kalau ntar, ntar yang udah-udah gak ada. Hmm. Nalu nah, kyu, samsin. Eka mau orang mateng, berarti singkelat. Iki mau loh kakelat itu lah. Hmm. Hmm. Apa kematangan? Hmm. Apa kurang kematang? mateng? Enak lagi ngomong, harus kosong kosong ya. Masalah lemari ngene-ngene gitu. meskipun tipis Kenapa nyari Kalau tabung kaya aku tabung tabung biaya tipis-tabung. tipis-tipis. tipis kodohai. Hmm. terus anu di gua, terus ini yang kayak enaknya kayak kamar gue. tapi hmm. udah kena juga. kena! leklong kerdosnya kurang loh. Ah, mana barang ketika no. apa? Hmm. nggak hmm. anakku, <laughs> <Sake> kileng -kileng. <laughs> Jadi putih. Hmm. Nggak putih cuma alus. Hmm. Kulit. Tapi kakak tidak hmm. oh, ini kayaknya mau ngakon ini ada akan kan mesti duluan pacare. ini oh, mbak Anu tuh, kan? mbak Citi mbak hmm? Citi tuh makna hmm. gelap ya gelap lah ini dulu larang ini dulu ya Hmm. ini murah. aku pengen kok persen tapi kan maksimal. Hmm. Hmm. Tapi mungku kudu pura enak menggawean ngono baru. Enggak telaten hmm kok Mariatus loh, Mariatus Mariatus langsung di ya dengar Mariatus, sekarang pas lagi ngomong itu. Terus mau apa Dua tugas bayaran, iya. tapi untuk enam apa yang pertama, aku kan dibayarin pako. bulan hmm. tapi beli selalu kosong, enggak kosong semua. Gue nembak ngecati, nah. Tapi bulan bayaran kok wenta ngelawan, enggak wasteful. Enggak wenta, enggak semua, walaupun apa, wala seperti -wala. kayak bayaran. Nah semangat aku ya aku biarin, loh. Lo ica masalah penting bayaran, loh. Canggung normalnya taruh sendi, zaman biarin. Luar lagi, hah. Hmm. rongnya bisa, lo lah. rongnya tuh di saya tuh zaman biarin. Tarungnya standar, zaman biarin. Tahun orangnya orang yang buka yo ya. kan aku yang kan mana aku tak dibayar, mati, gendeng apa, gendeng Wayu, Kronjoku, Wayu, Ameh, hangus, ho, oh uh, ini perawan wu koproh wu wu wu masih anakku yang wu wu wu wu wu wu wu wu wu hmm wu wu wu wu sikatan ki... kata -kata, ngedusi wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu wu Nak membandel nih Filipin, bang dijanit jarak jar, mu sekarang, si sekarang mu ya, hmm. Kak. Iki loh, kenapa kucing ulang lagi menunggu? Biar biar jajanya loh, loh. Hmm. loh terus heran, kenapa sih? Katang, sekarang ini lah yang harus si ikatan, kan? Kan yang hmm. waktunya sih. Pas saya ke jalanan, karena aku tak cocok, biar aku dijana, tak jalan habis. Waduh, waduh, mana hmm. kayak itu, mana lah. Hmm. Penting juga cilik ini juga atinya pihak. Butuh lerennya le umum saja. Nang iso langsung nah. hmm. dia. Kaya kaya COVID, ya. Hmm. Bawa pertee yang menunggu, bawa cair perdedernya rata ketat. Nih, joko, udah ngati tinggal di. Nih, jembatan ya latihan loh Kakak, ibu cair tutup. Peroleh. Itu Meter kanan nih. Anu ya jembatan ya nongkrong. Terkenal. kayak rasa tutup. Kali ya, betul betul itu tapi ngerasa gede kok aneh sih Hmm, gue hmm, kisah deluin, tapi kan di seluruh biarnya ngerasa so liwat melaku asomo aku jangan mong tutul talk kendel berarti sih an kayak saya kilo satu penjara barang penjara pirang tahun biarnya kayak penjara udah haidin biarnya monke ya papa batin gitu, ya kayak dua kali lipat lah bayangno ini banyak saya sama nya, hmm. ya dolar. Siap milih botol sepuluh dolar. Berarti berapa dolar? Peng cak terus birau, tapi lese itu gulat. Saya sih paring. Ayu, kamu balik kan pengin jalan, berat. berat yang Monogipe kawee apa imigrasi mata biasa ya jebak supaya ada betul gel gahe betul plastik kena- kenaen padahal mek kota telan plastik hmm. Nek jepak. nanti pelat nanti nane kan neng jembatan di monogean saya nah, ku emang kok bayar mama panjatku terus nggak terbang ngono orang masker lima ngebu makan aku lagi kaya Tak ku cek ini, <laughs> caca. Tahu mangan kan, kak? Hmm, kak, tak, kak, nak mangan pas mangan, tapi lu kak mangan, pas ngobrol, kena langsung. Hmm, lima nge Indonesia asal puluh nge tipet lah. Merupusi langsung. Ini tambangan wujang. wong, kan teko kene lah. Oleh orang gino, kutune lio pedo. Hmm terus karorolas dino, kue wa kek sini ngek dendok kok, kak mm. ngerti. padahal matu toko karantina kek kan tak konkan nulis sampai wongnya, wongnya ngomong omeng oh, ya, pengen tulis tuh, jadi ditulisnya soeng, eh luro karorolas, mm. duduk. kue wa kek memorot tako surat yang nengomeng majikan karena membantumu kali itu sepuluh ribu nyara mau baru bentuk tang sepuluh ribu nalaran sok apa lah itu matikan bayar apa sok ini kuat. kuat nih. Ayo tak pangan. Ayo kuat nih di sini. aku mangan kancan. Mangganun Aku ki Laofan waishishu waia, cengkan kosek cicoi, tapi nih cicoi mau waia ya, yapin. Sing dili. Sing cili. Ngongon mangan anu wangil. Nanti ntar nih. Ayah mau waia, itu cicoi deng sunai. Kayak mau waia, lo yapcana ya, yapin. Karena gue ganggu. Rayaanak boka lah. Rayaanak boka lah, kutu tinta lah. Hmm, enggak ganteng itu encak. Bahasa sam sam yo. Sing tanggal hamba. Christmas Mas, wong hmm? nom. Hmm. mulai libur. Sekolah iki. Hmm. Merry Christmas. Hmm. Ya, mantap. Tak entam. oke. nah apa-apa mesti Mantap bro. Oh, akan dicampur ah, campur kok Jadi empat sehat 5. Oke, Pak. laki nggak, typo. campur-campur, ya? Penting Hai adem-adem, ngemil? Teman-teman, tembawanya ngemil, tapi cuma wile cilir anginnya kini baku wajib sing tau tuh, ngan apa jeruk keprok, kaya tadi disuntik gimana hmm? suntikan. iya hmm. nah, aku jeruk jeruk hmm. manis. Nggak apa plastik mau sampah mau nih plastik ada yang hmm. oh, iya. Jadi plastik ini oke okay, ya aku kanu jadi deh noral dapur anyar apa apa anaknya apa mah oh, kok plastik aku pakai restoran oh yang kan cukup ini berdua di kolestoran anak-anak ada kotak kok tak anaknya kula anak makan kan bawa sayur kok ya ini yang gitu panjang tak lain disuntik tenang yang kayaknya mau <tuh> tapi anak-anak restoran itu sama, sembangan itu yang cairan anak itu normal, anu sesak nafasnya harus bantuin. jadi <tuh> ya, apa nih pecah gua? bisa lecarni, malah di pasrah nih di kelas nih timbangan ini kayak nyikso ngulorong masih soal anaknya nyikso sing rumah tuh ya. di hmm. kelas nih maka kan menuju itu iya tapi ya lu tujuan anak-anaknya Hai nah, <tuh> <ini>. mungkin <tuh> singan padahal kan lima materi ya kan di lapor toh orang kaya nganu pil dokter yang bareng ke pas nyudek ya, ya, perasaan ya. ini perasaannya biasa dan hmm. kuih bertanwan ngobrol karo polisi barang. Polisi ini melugumi dia ngurusin lo ya, ini nanti patah ini ya Wiss Hai kebiasaan ini Dewi bareng di sisi pas kovid kayak bareng ngukuh hmm do no, ponake makku tu umur gulungan kita mual apa matang ben mari mm. disuntik panas panas sungguh oh ya mm. yang toko ben mari disuntik di, di huh? sakit mati toh mati di sak bayar barang kok ya mati mm. tapi sama mana waktu kue gak corona no melarang mau mateng tiap ya, disuntik covid uh -uh. Yaudah, dokter, tiba-tiba yang lain. COVID iya, eh COVID monel. Like di rumah sakit harus tanda tangan. Covid iya, udah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan comment di kolom komentar. Jangan di-skip.